Allahirohmanirahim untuk meminta kepada manusia pun itu harus dengan cara yang baik, dengan cara yang terbaik agar bisa diberikan apa yang kita minta. Nah, kemudian bagaimana dengan cara meminta kepada Allah? Gak mungkin kita bisa mendapatkan apa yang kita minta dengan cara berdoa yang seperti itu. Jadi jawabannya tidak boleh cara kita berdoa seperti itu. Dal dalam berdoa itu ada adab-adabnya, ada cara-caranya Yang pertama kita beristighfar terlebih dahulu, memohon ampun Yang kedua memuji Allah, in alhamdulillah. yang ketiga membaca salawat Kemudian kita berdoa apa yang kita minta kepada Allah dengan cara yang terbaik Berdoalah dengan, dengan cara yang terbaik Diulang-ulang doa itu, Allah itu sangat senang seorang hamba yang mengulang-ulang doanya Yakinilah doa apapun yang kita minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Wallahu amin.